Hi hey kembali lagi di review mobil Roblox Car Driving Indonesia Revamp. Sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu, saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview mobil Honda CR-V Prestige tahun 2015. For your information, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership mobil bekas Sumber Jaya Kota Bekasi di harga 285 juta rupiah. Untuk urusan performa di balik kap mesin disematkan mesin berkapasitas 2.400 cc yang mampu mengeluarkan tenaga hingga mencapai 190 PS atau setara 185 horsepower berpenggerak FVD atau Front Wheel Drive melalui transmisi otomatis. So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Mobil ini mencatat waktu 4,13 detik untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Tes selanjutnya yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh mobil Honda CR-V ini di angka 210 km per jam. Pengujian ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya mobil ini memiliki radius putar yang sangat baik seperti Honda CR-V Plus tahun 2021 yang sempat saya tes beberapa hari yang lalu. Tes keempat kita akan bawa Honda CR-V Plus tahun 2015 ini ke daerah puncak Villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal dalam posisi stop and go. Hasilnya, mobil bisa menancap, meskipun terjadi skin pada dua roda depan. Tes terakhir yaitu Offroading. Pengetesan dilakukan di jalan dengan kontur tanah, melewati jalan tanah yang bisa dibilang ringan, mobil ini sanggup untuk melewatinya. Begitu juga ketika saya bawa di tempat berlumpur, walaupun sempat sedikit mengalami stuck. <SILENCIO> Namun, ada sesuatu yang unik di sini. Saat saya melakukan pengetesan mobil Honda CR-V Prestige tahun 2021, mobil tersebut bisa dikatakan gagal untuk menaklukkan tanjakan kedua di rintangan off-road ini. Hal itu justru berbanding terbalik pada Honda CR-V Prestige tahun 2015, yang dimana sangat effortless untuk melibas semua gundukan tanah dengan cukup ekstrim. Oke okay, teman-teman, jadi cukup segitu aja untuk review saya mengenai mobil Honda CRV v Prestige tahun 2015. Apabila kalian ada saran dan kritik mengenai review saya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini, silakan ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.